Tidak hidup tak karuan, Memikirkan nasib seseorang Bila aku menerjun pertama Segera berdiri depan pintu Pandangan tetap lurus ke depan Sikap exit jangan dilupakan Bila payung sudah meng Sakirikan, hindarkan tabrakan sama kawan. hari kamu di depan belakang. Bila payung tidak mengembang, segera cabut payung cadangan. Bila itu pun tidak mengembang. Jangan ataupun ragu Jangan bimbang ataupun ragu Jangan bimbang ataupun ragu Payung pasti mengembang Kaki rapat kepala simpan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 hindarkan tabrakan sama kawan tarik kamu di depan belakang bila payung tidak mengembang segera cabut payung Bimbang ataupun ragu, jangan bimbang ataupun ragu, paling pasti mengembang. Kaki rapat kepala simpan, kaki rapat kepala simpan, kaki rapat kepala simpan siapku